assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sahabat teman dan sahabat jp channel dimana saja berada ya senang sekali rasanya saya menjumpai kalian uh, semuanya untuk kesempatan hari ini dan untuk tutorial video kali ini saya akan uh, menjelaskan dan menguji coba pada Samsung Galaxy j6 plus SM 610 f yang sudah terkunci akun Google dan uh, di sini saya akan menggunakan metodenya itu flashing ya menggunakan Odin dan uh, sempat saya memakai metode senam jari namun uh, ternyata masih saja nihil, masih saja tidak bisa membuka browser dan uh, saya akan coba menggunakan cara saya sendiri dan menggunakan Odin menggunakan file kombinasi. Oke. Okay dan uh, seperti biasa ya sebelum saya menjelaskan dan menguji coba pada Samsung Galaxy J6 Plus SMJ610F terkunci akun Google ini alangkah baiknya silakan luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya uh, klik gambar loncengnya follow fanspage dan Instagram saya sudah ada uh, sudah saya sediakan di link deskripsi ya karena di sana juga banyak sekali tutorial, file dan tool saya berikan secara gratis oke okay? langsung saja dan ini adalah langkah awal untuk bagaimana cara bypass VRP Samsung Galaxy J6 Plus SMJ610F ya kita coba lihat perangkatnya ini nah seperti ini kita coba nyalakan. Baik, seperti yang kalian lihat di sini uh, ya, uh, HP Samsung Galaxy J6 plus -nya sudah uh, ketampilan layar awal atau tampilan selamat datang. Kita akan coba uh, melihat apakah benar HP ini sudah terkunci akun Google. Kita setting dulu. Nah seperti yang kalian lihat juga di sini ya di sini memang tampilannya uh, pola atau paten atau pin atau sandi ya tapi di sini bukan sandi pola atau paten seperti yang kalian lihat di sini nanti ada uh, tulisan use my Google account instead jadi kita sentuh saja ini sentuh ini dan dia akan sekarang secara otomatis akan masuk ke tampilan verification your account seperti ini nah. seperti yang kalian lihat ya di sini verify your account Oke okay untuk langkah awal kita akan full flash menggunakan file kombinasi ya Nah di sini perlu yang kalian perhatikan itu adalah setiap pada HP Samsung itu ada yang namanya binari ya yang ada yang namanya binari Lalu bagaimana cara melihat binari satu binari dua sampai binari enam itu masuk saja ke recovery ya masuk ke recovery Coba kita masuk dulu ke recovery dulu ya di sini eh uh, sudah saya cek ini memakai binari 4 atau u4 ya kita coba ya di sini memang tidak ada uh, huruf punya tapi dia ada yang namanya S4 seperti ini nah ya setelah kalian masuk ke menu recovery mode untuk melihat binari dari setiap Samsung itu di sini ya ini ada yang namanya j610 X s4 ya S4. Nah ini, ini ya, ini yang jadi masalah. Jadi sebelum kalian uh, mencoba menggunakan file kombinasi, silahkan kalian lihat apa namanya uh, binari, versi binari yang ada di HP Samsung kalian masing-masing ya. Silakan, silakan masuk ke menu recovery dulu, terus di sana kalian cek, agan kalian lihat itu eh, kalau misalkan tidak ada u-nya huruf u kalian bisa lihat eh, huruf s ya seperti tadi ya s u, eh, s4 ya oke kita langsung masuk saja ke modo edin untuk masuk bisa masuk ke modo edin j6 plus ini volume atas volume bawah kita tekan dulu atas bawah kita tekan lalu sambungkan ya perangkatnya ke PC nah seperti ini nanti dia secara otomatis akan langsung masuk ke menu uh, Odin. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah proses flashing file kombinasi. Kita coba lihat filenya. Baik, ah ini adalah tiga ada tiga file di sini dan di sini saya gunakan Odin toolnya versi 3 uh, 3141 dan uh, ini adalah firmware 4 file-nya ya. Full firmware Samsung 4 file. Ini adalah file kombinasi dari Samsung Galaxy J6 Plus ya. Kita coba buka Odin tool-nya. Kita coba buka dulu terus kita coba masukkan ya uh, file kombinasi yang sudah kita ekstrak tadi di uh, ya seperti ini di menu AP lalu kita arahkan saja ke apa ke folder file kombinasi tadi ya seperti ini tunggu ya nah kita ambil satu file memang kombinasi ya kita coba masukkan dulu dan di sini saya apa percepat ya videonya dan eh, nah seperti ini nanti kalau misalkan file kombinasinya sudah masuk ya setelah itu kita akan memulai proses flashing dengan mengklik start saja. Nah, proses flashing file kombinasi ini berjalan seperti ini. Kita tunggu sampai nanti eh, proses flashing file kombinasi Samsung Galaxy J6 Prime J6 Plus ini eh, selesai. Nah, sekarang eh, apa namanya di Tool sudah ada keterangan paset ya, dan HP juga sudah reboot secara otomatis dia akan langsung masuk ke eh apa tampilan apa ya tampilan file kombinasi ya, dan eh, tampilan seperti ini nanti eh, biasanya kepada setiap eh, HP Samsung yang kita flash menggunakan file kombinasi dia akan e, tampil seperti ini, faktori binari ya. Nah, abaikan saja. Ini adalah normal ya. Pokoknya setiap HP Samsung kalau kita flash menggunakan file kombinasi akan seperti ini. Jadi jangan ragu, jangan panik. Kita tunggu sampai dia e, tampil ke tampilan layar awal file kombinasi seperti ini. Nah, setelah uh, HP ini sudah masuk ke tampilan layar kombinasi yang pertama kita pilih atau kita sentuh menu apps kita pilih setting ya setting terus kita pilih lock screen and security seperti ini lalu kita akan membuat pattern atau pola ya kita akan membuat pattern atau pola nah pokoknya jangan pilih yang lain pilih saja pattern ya atau pola nah seperti ini lalu kita gambarkan saja pola yang mudah diingat oleh kita e, pola yang e, gampang dibuatnya seperti ini contohnya ya Nah seperti ini lalu down nah kalau misalkan polanya sudah kita hafal kita gambarkan kita matikan lalu eh uh, langkah selanjutnya itu uh, kita full flash menggunakan empat file yang sudah siapkan tadi ya baik kita masuk dulu ke mode edit lagi untuk proses flashing full firmware Samsung Galaxy J6 4 file ini nah seperti ini baik kita coba lihat lagi ya filenya. nah ini adalah file kombinasinya anu ah, file 4 firmware nya seperti ini kita buka dulu odinya ya kita buka -nya dan kita masukkan satu persatu eh, 4 dari keempat file tadi yang pertama kita pilih ap ya seperti biasa file ap ini saya persingkat saja karena ukurannya terlalu besar ya Nah seperti ini kita ambil ap file ap kita saya persingkat sengaja ya untuk mempersingkat waktu. Baik. Nah, file AP sudah masuk. Yang kedua, kita pilih file BL ya, file BL. Nah. Arahkan ke file BL. Terus yang ketiga, kita pilih menu CCP. Kita ambil file CP. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita pilih menu CSC lalu arahkan ke file CSC nah seperti ini nanti setelah uh, keempat file tadi sudah masuk seperti ini langsung saja kita klik start untuk memulai proses full flashing uh, firmware Samsung Galaxy j6 plus j610f empat file dan di sini saya akan uh, mempercepat uh, waktu saja ya saya percepat saja videonya agar uh, mempercepat dan mempermudah waktu uh, kita saja untuk Bypass VRP Samsung Galaxy J6 plus ini seperti yang kalian lihat di sini ya pada Odin sudah pas lagi HP juga sudah ribut ya sudah ribut ke otomatis ya dia nyala sendiri biarkan abaikan tutup odinya dan coba kita lihat ya kita lihat uh, proses dan hasil dari Bypass FRP Samsung Galaxy J6 plus dengan mudah ini menggunakan Odin ya Coba kita cabut dulu atau tidak apa ya tidak mengganggu jalannya uh, proses uh, hapus akun Google pada Samsung Galaxy j6 plus SM j610f ini menggunakan Odin ya tentunya Nah sekarang sudah tampil ke layar awal Selamat datang ya seperti ini kita ganti dulu bahasanya ke eh, bahasa Inggris dulu saja ya baik kita ganti dulu bahasanya bahasa Inggris bahasa Inggris ya Oke okay. kita ganti dulu dan kita setting dulu ya setting sampai ini adalah langkah eh, bypass vrp sampai nanti ada tampilan minta pola atau minta patent di situ kalian Uh, gambarkan saja pola yang sudah kalian, uh, apa namanya, gambarkan tadi ya. Dan disini, HP-nya harus terhubung ke internet dulu ya. HP-nya kita koneksikan ke WiFi atau ke hotspot, terserah kalian. Dan setelahnya nanti, uh, dia akan tampil apa ya, uh, pola meminta pola atau meminta uh, paten kita tuliskan saja atau kita gambarkan saja pola atau pattern yang sudah kita buat tadi ya dengan mudah tadi jadi silahkan kalian hafal ya tadi polanya ya seperti gimana ya seperti ini nanti e, tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu nah seperti ini nanti kita gambarkan saja polanya ya seperti yang tadi ya ya seperti ini sama kan ya polanya dan dia akan langsung masuk ke seperti ini. Nah, tampilan S eh, tidak sainin ya. Jadi kita skip saja, kita skip dan sukses. Ini ini adalah cara termudah ya, cara termudah bypass FRP Samsung Galaxy J6 Plus J610F yang kalian sendiri kalau misalkan menggunakan metode senam jari dan tidak bisa meng, apa ya membuka browser karena uh, susah sekali memasukkan PIN lock atau SIM uh, SIM PIN lock atau pinnya dikunci kalian sudah mentok uh, silahkan kalian gunakan tutorial yang sudah saya sediakan dan sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir sekarang ini ya ini berlaku untuk semua Android berlaku juga untuk semua uh, versi binari ya jadi misalkan kalian Samsung nya binari satu binari satu sampai binari empat sampai binari 6 pun kalian coba silahkan gunakan file uh, apa ya uh, tutorial ini ya tapi kalau untuk file kombinasi dan full firmwarenya mungkin uh, kalian uh, apa ya berbeda ya berbeda dengan saya yang gunakan karena tergantung dan sesuaikan dengan uh, versi binarinya saja nah itulah sahabat sahabat dan teman-teman JP untuk konten video kali ini tentang cara bypass VRP Samsung Galaxy J6 Plus SMJ610F via ya, Odin ya menggunakan metode penambahan pola saja saya sampaikan untuk uh, kesempatan hari ini dan untuk kalian semuanya Oke okay? jangan lupa ya uh, dukung saya terus dengan subscribe kalian karena subscribe itu gratis dan klik gambar loncengnya jangan lupa juga untuk follow of dan Instagram saya dan semua untuk bahan yang sudah saya sediakan, saya sudah eh, sertakan juga di link deskripsi video ini. Oke, okay, terima kasih dan salam.